Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Dini Kebianti, mahasiswa semester 4 jurusan Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Komputer Universitas Yoneboga. UN Pada semester 3, saya mengikuti program kampus merdeka, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka. Saya ditempatkan di Universitas Samudra, Langsa Aceh. Program pertukaran mahasiswa Merdeka ini memberikan pengalaman baru yang sangat luar biasa. Pembelajarannya dilaksanakan 50% offline dan 50% online, dan kita dapat memilih mata kuliah di luar jurusan kita. Dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka, ada satu mata kuliah wajib, yaitu modul Nusantara, yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebenekaan, Inspirasi, Refleksi, dan Kontribusi Sosial Program Modul Nusantara ini sangat memberikan banyak manfaat Salah satunya adalah menambah wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Selain itu juga, saya mendapatkan relasi mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan mengikuti program ini, saya bisa melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Oleh karena itu, mari manfaatkan masa muda dengan mencari pengalaman-pengalaman baru. Salah satunya dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa. Yuk, ikutan program pertukaran mahasiswa merdeka. Bertukar sementara bermakna selamanya.